Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Taurus di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan seorang Taurus di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Taurus di bulan Juli tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Taurus di bulan Juli tahun 2020. Pertama, support energi kepada kesehatan seorang Taurus. Selanjutnya, support energi kepada keuangan seorang Taurus. Selanjutnya, support energi di dalam kategori karir seorang Taurus. Selanjutnya, di dalam kategori hubungan asmara seorang Taurus di bulan Juli tahun 2020.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 Secara move up, itu diartikan menemukan ketenangan di dalam diri sendiri dan membutuhkan refleksi serta piknik, dikarenakan semuanya sedang terganggu. Jadi untuk kesehatan seorang Taus di bulan Juli tahun 2020, kesehatannya akan sedikit menurun, itu dikarenakan masalah yang dialaminya di bulan Juli tahun 2020 sangat banyak dan ia sudah tidak bisa membendungnya lagi, sehingga akan berdampak negatif kepada kesehatannya. Dan di sini,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 jadi untuk kesehatan seorang Taus di bulan Juli tahun 2020 kesehatannya akan sedikit menurun itu dikarenakan banyak masalah yang ia alami di bulan Juli dan ia sudah tidak dapat membendungnya dan di sini disarankan ia buat banyak istirahat dan banyak merefleksikan serta merelekskan pikiran di bulan Juli tahun 2020 yang didukung penuh oleh seorang pasangan Taurus sendiri Selanjutnya kita ke kartu keuangan seorang Taus di bulan Juli tahun 2020 Kartunya adalah Seven of Pentacles ataupun tujuh koin secara umum Seven of Pentacles itu diartikan dalam hidup melihat ke depan dan terlalu sibuk melihat peluang yang banyak namun jauh sehingga melupakan peluang yang dekat namun sangat bermanfaat dan disini untuk keuangan seorang tahu di bulan Juli tahun 2020 ia mampu melihat peluang yang dapat menunjang keuangannya dan dapat menunjang karir pekerjaannya di bulan Juli tahun 2020 sehingga ia melihat masa depan dan melihat peluang yang ada di depan pandangannya meskipun itu hanya satu peluang dan di sini peluang yang banyak ia lihat namun sangatlah jauh dan di sini seorang harus memutuskan untuk mengambil peluang yang dekat dan itu akan menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020 dan untuk support ini yang dapatkannya adalah King Absolute secara mungkin offshore itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan bisa dikategorikan seseorang yang lebih dewasa dari seorang Taurus di sini kelihatan keuangan seorang Taurus melihat masa depan dan mengambil peluang untuk menunjang keuangannya di bulan Juli tahun 2020 meskipun peluang itu hanyalah satu namun sangat bermanfaat dan di sini seseorang memberikan masukan kepada seorang Taurus untuk mengambil peluang itu dan memanfaatkannya sehingga dapat menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020 selanjutnya kita ke kartu seorang Taurus di bulan Juli tahun 2020 adalah 7 seven of one ataupun tujuh tongkat secara umum seven of one itu diartikan berusaha mengerjakan secara sendiri tanpa bantuan orang lain dan di sini untuk karis seorang taus di bulan Juli tahun 2020 ia berusaha melakukan pekerjaan dengan idenya sendiri dan berusaha menemukan jalan keluar di dalam suatu problema dan masalah suatu pekerjaan dan di sini untuk karir seorang tahu di bulan Juli tahun 2020 karennya tidak akan mengalami peningkatan dan penurunan namun di satu sisi ia tidak membutuhkan bantuan orang lain sehingga fokus untuk mengerjakan suatu pekerjaan secara sendiri dan tidak membutuhkan bantuan orang lain dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of One Secara umum, King of One itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih dewasa ataupun yang lebih dihormati oleh seorang Taurus. Dan untuk karirnya di sini, menggambarkan seorang Taurus karirnya akan biasa-biasa saja, namun ia sangat fokus dalam bekerja dan menggunakan idenya sendiri di dalam suatu pekerjaan yang ia lakukan tanpa mengharapkan ide ataupun masukan dari orang lain. Dan di sini, seseorang yang lebih tua dari seorang Taurus mengingatkan dan memberikan masukan kepada seorang Taurus untuk lebih fokus dan berhati-hati di dalam bekerja sehingga mampu meningkatkan karir seorang Taurus di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya kita ke kartu hubungan asmara seorang Taurus dan kartunya adalah Ten of Cup ataupun 10 Piala. Secara umum Ten of Cup itu diartikan kita dapat membangun hubungan rumah tangga ataupun membangun hubungan yang sangat bahagia bersama pasangan. Jadi untuk Asmara seorang Taurus di bulan Juli tahun 2020, asmaranya mendapatkan kebahagiaan bersama pasangan dikarenakan seorang Taurus merencanakan dan seorang Taurus mengajak pasangan untuk ke jenjang yang lebih serius dan ke jenjang yang lebih dewasa. Dan di sini seorang pasangan akan menanggapi secara positif dan memberikan respon yang sangat positif serta aura yang positif kepada seorang Taurus untuk sama-sama membangun hubungan yang lebih serius dan lebih bahagia di bulan Juli tahun 2020 Untuk support energi yang mereka dapatkan adalah Queen of Cup secara umum Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan untuk asmara seorang Taurus di bulan Juli tahun 2020 Taurus berencana untuk membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius dan ke jenjang pernikahan dan itu sangat mendapatkan dukungan serta respon yang positif dari seorang pasangan yang tidak lain dan tidak bukan adalah pasangan tahu sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah the tower Secara umum, the tower itu diartikan perubahan yang mendadak, ataupun siklus perubahan serta transformasi yang dilakukan secara mendadak tanpa memberitahukan seseorang terlebih dahulu. Jadi, jika kartu the tower kita gabungkan dengan kesehatan seorang Taurus di sini menggambarkan, kesehatan seorang Taurus di bulan Juli akan sedikit menurun. Itu dikarenakan banyak problema masalah yang ia hadapi di dalam suatu kehidupan, sehingga ia mendapatkan dukungan dari seorang pasangan dan the tower di sini menggambarkan dukungan dan motivasi seorang pasangan sangatlah berarti dan mendapatkan perubahan yang mendadak di dalam suatu kategori kesehatan seorang Taurus di bulan Juli tahun 2020 dan jika kartu The Tower kita gabungkan dengan keuangan seorang Taurus di bulan Juli tahun 2020 Keuangannya sebelumnya sangat menurun itu dikarenakan seorang Taurus selalu melihat masa depan dan tidak mengambil peluang yang dekat yang sangat berarti yang dapat menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020 dan di sini seseorang yang lebih dewasa memberikan masukan kepada seorang Taurus untuk mengambil peluang itu dan memperbaiki keuangannya di bulan Juli tahun 2020. Dan The Tower menggambarkan siklus ataupun perubahan keuangan seorang Taurus dari bulan sebelumnya ke bulan Juli sangatlah drastis yang menggambarkan keuangan akan semakin meningkat apabila bisa menggunakan peluang yang dekat dan satu-satunya harapan untuk menunjang keuangan lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020. Dan selanjutnya jika kartu tertawa kita gabungkan dengan kartu karir seorang taurus di sini menggambarkan seorang taurus di bulan Juli karirnya akan biasa-biasa saja namun ia sangat tekun dan fokus di dalam kerja dan ide-ide ia keluarkan sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan ia didukung serta diberikan masukan oleh seseorang yang lebih dewasa dari dirinya sehingga taurus memberikan respon yang positif kepada masukan tersebut dan di sini taurus menggambarkan Karya pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Taurus sangat berubah ataupun sangat mendapatkan transformasi yang mendadak di dalam suatu pekerjaan dan karir seorang Taurus yang dulunya ia bekerja secara tim namun di bulan Juli ini ia hanya bekerja seorang diri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan jika kartu The Tower kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Taurus di bulan Juli nanti seorang Taurus akan berusaha untuk fokus dan merencanakan hubungan yang lebih serius bersama pasangan dan itu sangat didukung oleh seorang pasangan dan mendapatkan respon yang positif dari seorang pasangan dan the tower di sini menggambarkan perubahan yang dilakukan ataupun sifat kedewasaannya yang diperlihatkan seorang terus kepada pasangan sangatlah meningkat drastis dan seorang pasangan menilai seorang terus melakukan perubahan yang lebih serius di dalam suatu kategori hubungan asmara dan untuk angka keberuntungan seorang Taus di bulan Juli tahun 2020 itu berada di angka 4, 47, 78, 88, dan 92. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan seorang Taus di bulan Juli tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan, wassalam.